Oke okay guys, Otw berangkat dari Sukabumi jam 4, uh, tujuan koah putih Batenggan sama Cewalim. ini ini ditolong sore jam sore yang pasir mojok nyampe juga ini ada Delman no. pasir jambu pasir jambu ada anak lagi pasir. Ah, pasir jambu ini banyak delman ah, kita baru nyampe pasir jambu jam 7.52 <San> Ciwedai pagi hari ah. Ah, lumayan oh, ramai cuman macet. Okay. Ah, oh Ini driver nih, om menjai, jai ah itu di pagi hari eh, lanjut ah. Ah. ah kita mulai masuk kawasan cueda kejurat coba Kanan sudah mulai tersedat-sedat dengan sedikit macam. Kita masuk ke kawasan Kawah Putih. Uh, jam 8.21 kita tiket dulu. Kita bayar tiket. Oke. Okay. Eh lupa tadi. Ya, sekarang ada dari iya ya, makasih ah kita masuk dekat ya, <tiket tiket> lumayan harga dekat oh, lebih mahal itu 35.000 ribu per orang bolak balik 70.000 ribu oh kartus Oh, dan urusan ya, pemeriksaan karcis ya, ya, ya. Kita masuk. Eh uh, ya. lah, Jalannya cukup kecil lumayan. Nah, besar tapi anak. Ini buat ingat Ingat, ingat, ingat, yang biasa masuk ayam lepet, buat tertukar kali itu katengah dulu. apa? Mana? Ini, mana Biasanya putih. <Sanjung> Duh. Bisa tak <ke> <Sanjung>